Oh, ini ya terantul itu ya. Bang Ini keren, keren ini. ini Yo warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya Dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan Cuci tangan dan selalu jaga Kesehatan cuy Oke okay, Alhamdulillah studio yang saya buat Ini sudah bisa dipungsikan cuy, ya, sudah dipungsikan dan ini Adalah video pertama saya di Studio yang baru saya buat Kali ini cuy ya dan spesial Video pertama saya di studio yang baru ini Kita akan mereaksi uh, Hal yang sangat uh, Dinanti-nanti warga Malaysia cuy ya. Yang mana di sini kita akan mereaksi perarakan hari kebangsaan Malaysia 2022 cuy. Kontingen angkatan tentara Malaysia. Ini singkatannya cuy ya, ATM cuy ya. Kontingen, kontingen angkatan tentara Malaysia cuy. Tapi saya lihat di sini kayak ini ya, apa namanya? Parade, parade. Mungkin itu ya. E, mungkin e, penyebutan di Malaysia beda dan di Indonesia juga beda cuy. Karena di sini kalau di Indonesia sebutnya parade. Kalau saya salah tolong Dibenarkan cuy ya Oke karena ini durasinya panjang Jadi langsung aja kita lihat cuy ya Oke videonya udah siap sebelum kita lanjut Saya pribadi Mengucapkan selamat hari kemerdekaan Malaysia yang ke 65 cuy ya Semoga Malaysia jauh lebih berjaya Lagi cuy ya jauh lebih Masyarakatnya itu jauh lebih kreatif Membuat hal-hal yang positif dan membuat uh, negara itu menjadi bangga gitu ya Dan tak lupa juga cuy ya Kalau kurang ingin nonton original videonya Nanti saya cantumkan link video originalnya Di bawah cuy Jadi kurang bisa tengok secara Apa namanya secara utuh videonya cuy Dan jangan lupa juga di support gitu ya Bantu di subscribe cuy ya Oke okay. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy Tiga Dua Satu nah ini, ini nama channelnya cuy korang bisa tengok ini logonya seperti ini dan korang bisa tengok di youtube cuy Dari pasukan khas Ankantan, Malaysia, dimulai dengan 4... wah ini pengambilan gambarnya wah kualitas, kualitasnya bagus sih cuy berat, berkuasa 200... uh, stabil 5, banget ya yang digunakan di dalam sebarang Rapid mampu ini hitam hitam nih cuy. Wah ini keramat sih. dengan, sistem, dengan oh, Ini tentara ke atau polis yang pakai apa nama, hitam hitam tadi cuy ya? Ini ini, ini ini Yang merupakan Special Operation Vehicle. Oh, ini. vehicle. Sangar ya. Ini akan Kalau hitam-hitam itu sangar cuy Dua buah special operation craft, bod ini mampu memacu laju bagi tujuan melaksanakan gerakan ofensif. Uh, gaganya ini mobil. Gila. Ini pasti anti peluru ini cuy. Gagal banget ya. Merintim, maupun operasi RPB, Ini angkatan laut. Ini ada apa nih? Skutik ya? Angkatan laut itu sih. Ya bot, Aduh, Aduh. skutik. Iya, tentara laut ini. Angkatan laut ya. Wah ini keren sih Gue suka banget pakaian yang hitam hitam cuy nggak tahu kenapa, gue suka banget warna hitam Ui, Sangar banget gitu, garang gitu Menyusul di belakang Adalah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia Yang terdiri daripada 21 grup gerak khas, Pasukan khas laut Dan pasukan khas udara yang terdiri daripada 207 orang yang diketuai oh, oleh. Oh campur ya, dan dan dan dan dan laut 8. darat. 21 grup merupakan pasukan khusus tentara. Bar, baritnya beda-beda sih. Dengan beda -beda coba kata, kata senjasa yang terbaik, pasukan khas laut atau Pascaul terlatih dengan berbagai teknik operasi meliputi. Angkatan Tentara Malaysia. Atau PASKAL, Oh udara kasi. ada juga ya Cepat Darat senyap, Laut pasti. Dan udara Yus, Yang hitam-hitam itu Garang sekali sih. Wih sniper Dari daripada gabungan pasukan para, Dengan kekuatan 47 anggota di bawah pimpinan Meja, Baju gilinya sih. Langsung ingat PUBG cuy kala, kalau kalau lihat seperti ini kostumnya. drum 15 ini sih. Ini baritnya beda juga ya, warna merah, merah, merah marun. Atau Eben Fosk by design. 10 peringkat para adalah sebagai terangkat panglima tentara serta sebagai simpanan angkatan tentara Malaysia bagi sebarang agungan strategi dalam arti kata lain. Uish, memang kalau tentera itu, itu gagah Batu banget ya dilihat Kasutnya belakang. cuy Uish, di baju gili 6x6 Yang digunakan oleh tim keselamatan Don Google Bagi mengumpulkan payu terjun dan seterusnya, 6 buah motosikal KSG Kawasaki 250cc. Kederaan ini digunakan oleh kumpulan Sinjau Pandora. Uf. Sangar banget ya. Diikuti dengan 4 buah kedaan WM-TAC. ini dilengkapi dengan sistem peserta m Dan 40mm automatic launcher. Oh. Kendaraan apa ini Oh untuk ini ya Maksudnya amunisi oh, Basokah itu dibawa Seterusnya 6 buah Meriam 105mm LG1 Mark III Oh Meriam Meriam ditarik menggunakan Kendaraan tarik Meriam Jini Femtech Meriam 105mm LG1 Mark III Boleh menembak hingga jarak maksimal Sejauh 10 km oh 10 km <laughs> Dilihat di sini mukanya sama semua cuy. Wow oh, ini ini ini ini. Ah ini ada meriamnya di belakang ya. Yang tadi itu agak ke eh, ke depan arahnya ini yang ke belakang ini. Satu-satunya kontingen empat brigade mechanized. ...yang akan menampilkan peperiksaan tempur elemen mekanis. Ini, ini, masih pasukan ini. Pemperiksaan tempur elemen mekanis merangkumi aspek teknikal dan prosedur... ...yang melibatkan atur-kerak tim kombat di dalam fasa ofensif. Atur-kerak tim kombat bersama elemen bantuan... ...adalah berdasarkan peringkat detection, konfirmasi dan counter reaction. Berada di hadapan Puntas adalah truk pengawasan yang melibatkan dua buah oh. kereta tempur ke Peter uh. yang akan melaksanakan operasi pengawasan di kawasan... Ini tank ya, mobil tank ini jawab Pada masa ini, kelihatan emas sedang dinaikkan emas boleh dinaikkan dengan ketinggian maksimum satu perpulauan dari lima meter Hingga enam oh. meter pas tinggi juga ya, enam meter <coughs> uh. Setelah data diperolehi Manit laser resfinder Serta laser target pointer Dengan menggunakan juga laser target designator imager Maklumat skrutnya akan disalurkan kepada tempuran tempur. Itu fungsinya untuk teropong ya, untuk teropong itu sih. Kalau nggak salah ya, kalau salah kayak saya Tentang salah, tolong dibenarkan sih. pengawasan akan diaturkan ke lokasi alternatif bagi meneruskan operasi pengawasan. Tak oh, ada dua akan ya. Akan disampaikan kepada ketua kepulan tempur, seterusnya ketua kepulan tempur akan membuat perkiraan keadaan dan meratu gerakan in combat mechanized untuk melaksanakan tinjau rapat dan seterusnya memusnahkan musuh di lokasi yang telah dipenampas. Nah, ini tak merusak jalan ke? Nih. Ugh, terasa perang ini. Keadaan serangan yang dilakukan adalah secara fighting through objektif, yaitu dengan mengatur gerakan team combat untuk melaksanakan serangan. Tang, tanker ya? Bersama. Ya, The tanker tank. Anggota timor akan diturunkan sebelum objektif. Nafsurnya menurunkan serangan. Oh ada. Objektif. Anggota tempur juga akan memastikan tiada sebarang ancaman dan setiap musuh yang dapat menembusi kereta perisai. Dan eksploitasi itu bannya banget rodanya ini nggak merusak jalan ke oh. Turun bersama Oh masuk lagi Ya lihat di belakangnya ya Oh begini ya ah, baru saya bilang Wah ini baru tank Berada di bahagia belakang kumpulan Gak tau gue cuy namanya apa, apa aja cuy Tapi yang saya tahu Tank ini cuy <laughs> Ini harga Satu ini berapa dengan kekuatan anggota seramai 60 orang di Ketori jenis kemanda mengawal Sharap Enrami di LPM selaku music muzik dan dibantu oleh pegawai Warren Satu PGF Iwan Izanin Ben Johari drum major Atas pegawai Warren Satu Wah, PGF Aizumi Ben Zainal mengikuti dalam langkah penutup teratur ...atelah kontingen tentera laut di Raja Malaysia... ...dengan jokan kata, sedia bergurman. hati ini hati terdiri daripada 367 orang anggota berkota... ...diketui komanda, Syarul Sikri, beda berjadil. Wah, ini kostumnya beda lagi, Cik. Putih, putih, ah, putih abu-abu ini. -abu, Uhuh. Dan satu bisa Exocet SM-39 Serta satu torpedo Lightweight A244S Dan satu brio api FR-18 Ketuaan kedua Membawa juga ya. ya Sebuah juga, eh? Dan empat orang pasukan di memperanggakan peralatan selau menggunakan bagi tujuan operasi dan latihan perasaan muda raya perasaan muda raya perasaan muda raya perasaan muda raya perasaan lautan raja perasaan bah... oh, okay, lautan raja ini Malaysia dengan kekuatan selamai 50 anggota pimpinan kapitan ketik apa misil oh terpedo wow ini penyelam yang dibawa ini cuy yang dibawa ini 56 anggota, line -line bankat, Wah, wow, lain lagi nih kostumnya warnanya nih. Digunakan bagi misal dan untuk pertama, misal yang digunakan Satu misal, H31A, dan misal, Yang digunakan pesawat Sukhoi Satu misal K-29 Dan satu misal R-77 Dah ini Ada roketnya juga Ini Yang digunakan oleh pesawat Sukhoi Kontijen seterusnya. Ah, oh, oh angkatan ini ya, angkatan udara. Yang tadi tu angkatan laut gitu, sih. Ini angkatan tentera Malaysia. Jadi wakili oleh angkatan udara ini. Angkatan tentera Malaysia. Kontijen terdiri daripada 3 pekawai dan 126 anggota veteran angkatan tentera Malaysia yang mewakili ketiga-tiga cabang perkhidmatan angkatan tentera Malaysia dan diketuai oleh Leftenan Kolonel Besar Tarmizi bin Mahab. Setunggunya, ...jasa dan perubahanan para warga watan ini... ...amat kita hargai dan tak tanjungi. Apa ini? Seterusnya ialah pancaragam pusat Kau Amuniraja... ...hingga kekuatan anggota selama 57 anggota... ...yang diketuai oleh Major Stryphon Altman Benzaino Abidin ...selaku pengarah muzik... ...dan pengawalan dua masjid Bimodol... ...selaku band saja major. Ketujuan seterusnya... ...ketumbukan tentara darah Malaysia yang terjadi daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan bom ifat. Nah, ini kayak angkatan darat ini, Jeng. Yang tadi udara, eh, laut dulu. Udah no. eh, udara dengan darat. Ini darat ini. yang dan yang berupaya memberikan kemuslahan total terhadap kedudukan sangar ya perang, mukanya kayak sama semua sih wuuh uh, ada baju gizi. satu ada buah Honda Civic. Oh. Jadi oh. oh satu baris terdara. ya nepora dan tugasan pengiring buru musuh udara tidak kertas susunan bawa fotoskrak tu oh, ada anjing pelacak Jadi, juga cuy oh polis Yang itu digunakan untuk tadi tentara ini polis lagi ya. Benarkah ini polisi? Tapi bajunya masih ini ya, kostumnya pakai loreng. Mengikuti di belakang. Ada dua buah truk satuan GS yang digunakan untuk keperluan logistik. Oh, yang tadi mungkin Nah awal dari juga polisinya dari sih. Seterusnya dua buah trak satuan FFa yang digunakan sebagai kendaraan perhubungan radio bergerak untuk patroli ini. Mengikuti di belakang dua buah kendaraan Toyota X Band yang merupakan terminal komunikasi satelit X Band, Ianya berupaya untuk menghantar video data. Di Medan, Wah. Empat ada videografernya juga ya tent tentera itu oh apa itu bulat di atas apa yang di atas ini oh kayak satelit gitu ya untuk menangkap sinyal kali cuy Dengan senjata 12,47 mm SMG dan 40 mm AGL. Masih tentara ini ya, tentara darat ini sih. Diikuti di belakang, dua buah JKM-1, dilengkapi dengan senjata kantringan. Khususnya adalah dua unit berikut adalah sistem persenjataan ikhlas yang merupakan misel pertahanan udara arah rendah yang menggunakan kenderaan jenis sebagai platform dan dua unit SS khususnya ini adalah rapid ranger dan juga termasuk banyak kini juga ya kenderaan-kenderaan apa namanya angkatan laut terbang. angkatan darat. Angkatan Udara Malaysia cie. Kita bersama kenderaan penarik. Meriam ini mampu menembak sehingga jarak maksimum sepuluh kilometer. Eh ini ini ini. Diikuti di belakang dua buah meriam onikan. Meriam ini digunakan untuk pertahanan udara. <laughs> atau oh, meriam ini serta dua unit yang akan melintasi hadapan hari ini sekian meriam jenis 155mm G5 Mark III yang ditarik oleh penarik meriam jenis mangsara wah ini untuk uh, pesawat ini juh juh juh juh sehingga jarak maksimum 30km dan 39km dengan base plate Dua unit berikutnya adalah sistem roket Langkah berganda Ataupun Astros 2 Astros ini mampu menembak Lima jenis roket Dari kaliber oh, yang berbeda. Lima, lima jenis roket <tuk> Gue nggak tahu aja sih cuy Anda Ini fungsinya untuk apa Ini kayaknya ini untuk buah medan Nembak pesawat, yang yang roket semuanya sih semasa penukasan operasi ba ini yang paling, paling depan ini seterusnya adalah aset jambatan jenis taktikal lengkap terdiri oh, daripada automatic prefix equipment dan juga bridge vehicle Mobil apa? Ya fungsinya gue nggak tahu nih fungsinya untuk apa ini Seterusnya adalah bridge, atau dikenali sebagai jembatan short ramp, long end ramp, dan standard jembatan ini mampu dipasang dan dibina dalam masa oh, jembatan. Oh, jembatan, ini, ya. jembatan, jembatan ini juga sesuai Jembatan, jembatan singkat untuk Untuk, untuk sesaat ini. Oh, Oke okay. Banyak model Sebenarnya, ya ini modelnya lagi ini merupakan sebuah kendaraan Pembawa fast berfungsi untuk menyediakan garang tiba -tiba banget ya Jembatan rada, aja garang ya. Karena kita banyak jenis ya Seperti ini tiba -tiba kita nggak. <laughs> <lima barang 4x4, laughs> nah apalagi nih Perarahkan aset seluruhnya Adalah kenderaan perisai gempita 8x8 Yang terdiri daripada beberapa jenis varian Dua kenderaan yang pertama Dilengkapi dengan persenjataan 25mm mm -hmm. Sedang melalui pentas utama Adalah dua buah kenderaan perisai gempita Amor motor carrier yang dilengkapi dengan motor 120mm Seterusnya, dua unit pengetahuan di hadapan adalah kendaraan berperisai Jadi Malaysian Infantry Fighting Vehicle ataupun MIV. Berikut adalah kendaraan berperisai berantai Adnan Amor Weagle bebannya rodanya itu cuy Saya baru keluar dari ini adalah yang mempunyai ini kayak tank tadi cuy ya Anti -tank weapon, anti apa fungsi ini wah ini wufufuf ngeri ini kenapa ya model ininya lancip semua ya kalau mobil-mobil seperti ini Mungkin untuk menabrak kali ini Pada jarak jauh 5 km Mengikut bentuk muka bumi dan pengenal pastian Agent Kimia Berikut Adalah high mobility arm Yang diberi nama Tarantula dilengkapi dengan senjata 12.5 km Heavy machine gun Kedang ini dikeluarkan oleh syarikat Mildak International Technologies Dan yang terakhir adalah dua buah. Oh ini ya trontulite. Bang. Ini kretir keren ini. cantan banget ini mobil. Mobil pengangkut ini cuy ya. Tronton. Bish roda banyak terpada. banget diketuai Kedana Nurul Fatin Hajar binti Ismail, Grand Major Staff Sergeant Farziana binti Adam. Para hadirin yang dimuliakan, sila alihkan pandangan semua kepada kontingen yang akan membuat lintas hormat. Salah satunya kontingen Sri Dandi Negara yang turut sama pakar bom dalam tentera darah Malaysia. Oh perempuan ini, tentara ini wanita c. Laut, darat, udara seramai 42 anggota diketuai pegawai Warren 2 Al-Hadi bin Abu dan dibantu oleh Sarjan Saifullah bin Ahmad serta Sarjan Jack Lee bin Jonot deh banyak juga ya dari pasukan pasukan tentara pasukan masih tentara ini ya, maksud masih masih campuran Jay. darat, laut, udara. cowok campur lelaki wanita campur ya lelaki wanita campur laut dan udara man -man 850 dengan coba kata for peace stability diketuai oleh Kenal Muhammad bin Haji Ramli akan meneruskan kesenanggungan dalam menjalankan misi bangsa-bangsa di ini akan pada 27 Ini para musisi-musisi di tentara ini, Ci. digunakan. Antaranya ialah Campur Empat buah truk satu tang FFR Yang akan digunakan bagi tugas ronda Dan dijawat sebagai tugas operasi di luar negara Oh ini mobilnya ya, mobil bah Toyota tak punya cuy Sedang menuju ke pentas utama Adalah dua buah kereta perisai RPZ Kondo Twin GPMG kendaraan campuran hitam dan putih dan operasi. anti peluru kayaknya nih peluru kayaknya nih anti peluru kayaknya nih anti peluru kayaknya di dari markas Medan Barak Tentera Darat yang telah memberikan ulasan semenjak tadi dan meneruskan acara ialah ia pertunjukan udara yang Berarti di sini enggak ada polis ya Captain Auslam, Tiel dan Lutenel Nur Shahira, Tiel untuk memberikan ulasan pertunjukan udara pada pagi ini. Udara pada hari ini bersama hmm, Supai. ini ini gua merinding, cuy. Raja Malaysia dan juga AW109 milik tentera di Malaysia seterusnya sama-sama kita saksikan pesawat Fenex milik tentera laut di Raja Malaysia dan seterusnya pesawat AW139 milik polis di Raja Malaysia dan seterusnya pesawat AW139 milik agensi dan diikuti dengan pesawat JC-211 dan mi 17 dari jabatan bomba warna Warnanya beda-beda sih. Pesawat-pesawat ini diterbangkan khas dari Institut Penyelidikan 1. Wah. Dikeluai oleh Federal Royal Marine Systems UTM Coast Guard. Kami bersumpah akan kepada anda bila Other... 就是... Bisa bisa apa kampungan banyak. goyang gitu ya. Stabil gitu. Stambul Hercules ini, Ji. c Hercules ini. dan pesawat yang di bawah nomor tapi kepada Anda pesawat jenis-jenisnya pesawat apa aja ini terudu-terudu pesawat pejuang berteknologi canggih buatan Rusia. Pesawat ini dengan sistem persedian dan di dalam blastgate kami tampilkan Wah. dalam Week Formation pesawat Sukhoi SU-30MKI. Yes. Selanjutnya pesawat Avicazar Oh, Oke okay, cuy itulah tadi perarakan Hari Kebangsaan Malaysia yang 2022 cuy ya tapi di sini kayaknya lebih ke ini ya. Nggak ada, saya nggak lihat di sini angkatan uh, dari polis gitu ya. Maksudnya pasukan-pasukan polisnya gitu cuy ya. ataukah memang ini sudah bergabung? Kalau memang ini sudah bergabung, saya nggak bisa membedakan gitu ya. Karena kebanyakan memang menggunakan loreng gitu ya. Maksudnya uh, apa nama istilahnya? Eh, di Malaysia cakapnya juga loreng pasti cuy ya. Loreng yang apa? Warna hijau yang kebanyakan identik dengan hijau cuy. Tentara darat, laut dan udara gitu ya apa memang di sini sudah campur polisnya dengan ini uh, darat atau gimana sih oke okay, sih uh, mungkin itu aja sih di sini di video kali ini tuh saya benar-benar banyak tidak Mengetahui apa namanya, apa-apa yang dipersembahkan, cuy. Ya, mungkin kalau memang saya ada salah kata, tolong dimaafkan, joya. karena saya pribadi ya, di Indonesia sendiri, saya nggak terlalu banyak mengetahui tentang tentera-tentera apalagi yang ada di Malaysia. Jadi, mohon maaf banget kalau saya ada salah kata, ya. Mohon maaf banget kalau saya tanya tahu, ya. Yang pastinya, di video kali ini tuh, memang saya buat. Karena spesial ini adalah hari kemerdekaan Malaysia cuy ya. Hari kemerdekaan negara Malaysia. Oke okay, karena durasi video ini cukup panjang cuy. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like ya. Kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.